Di mana sih? Di belakang. Entah. Oh, di belakang. Oh, di Kirain di depan. Kayak yang tadi. Wes, tuh, Pak? Ada <guluh> lagu mana? Ya, Guys, hmm. Oh, di depan ente, di depan traffic light ini. Bukan. <tose> ini naik boncengan enggak jauh? Nah, ini gini. Itu suara motor kok bunyi larap gitu ya? Makanya. <tose> Nge -nge. <tose> Langsung set, boy. <tose> tidak kapan? <nossa> oh, ilmu teleportas <little nenyi> ada ada gimana caranya? pakai ini aneh ya, pakai apa kayak exploit exploit gitu lah. apa sih tadi namanya terpisah gitu? terpisah Nanti... nah itu nggak tahu selama ini belum pernah kebenarannya koneksinya yeah, ada ini nih ini oh. apa ya yang. Gelospan no lagi gue. Udah-udah. Give move. di sebelah kanan. Nah, itu <laughs> udah Ini. Oh, iya. Ini iya. Dikit, anjir. Nah, Hah? di Oh, oh, oh Gak 3 hari lagi baru bisa join lagi. Mm -hmm. Gitu? Mm -hmm. nah, <laughs> Tuh, gara-gara apa tuh? Apa teh? Ini ya. Asap ya. Asapnya, iya. Kok okay, enggak? Tapi, tadi. Entar, entar gua coba lagi. Uh, you were kicked ba, from this game. This game is locked for new account. Oh, di di lock sama oh. akun baru. Buat akun baru-baru tapi saya. Anjir, langsung hang. Aduh, tuh. Speed trap-nya gitu banget. <laughs> <laughs> Orang ngambil langsung keluar gitu. <laughs> Wah, <laughs> <tuk> awal-awalnya doang. Belum, belum tentu loh. Wah, di downgrade. Wah, <laughs> neng. Mesinnya di downgrade. Oh, iya. <laughs> ya, ditabrak. Motor masuk tol. Ini iya juga. Angkut. Mundur dulu. Tidak bisa. Yang mundur bisa juga. Bla, maju bisa. Ya? Maju maju maju, terus terus. Nah, pan banget tapi. Anu, <laughs> dulu Nah, oh gerbongnya ya nyangkut. Oh, kan. oh iya. <laughs> oh jalan semua sih, kenarane? Gak terus. Kenapa? Macet dong. Disconnect nih kayaknya ini. Kok berapa sumpah jadinya? Oh seratus tujuh sembilan menitnya. Tanjakan Mbak? Atau ini tarif seratus tujuh sembilan? Enggak ini. Enggak ada lagi. Mustinya, mustinya kena donk. <gulis> iya. Karena semua ini. Ya, kayak tanah kebaikan orang Bugal ini. dia maksain, kita buat beli gempas udah dapet ulu kenceng. udah kayak gede gitu ya. online iya bisa gonceng kan ga ya? oh iya bentar lah. coba motor oh vario kuncinya kayak alergi. Gitu. <laughs> <laughs> ya ga bisa benar-benar. ini, aduh bisa nih kayaknya nih kita ke udah mau lompat Ih, gak bisa ga bisa ternyata nggak bisa cuma sendiri ya pakai ya. ya ya jatuh ke tanah tenggelam <laughs> sebanyak kalah luar ih kalau pecah pecah gak ada suara pecah gak ada suara iya ya ada sih tapi kecil ya sudah jalan